EA Games Challenge Everything NANI?! guys masih bersama lagi dengan Tessy 2 ya kali ini Tessy 2 sedang meng cheat terbarunya yaitu Cheat Sound segmen versi battle sign oke okay, langsung aja seperti biasa ya kalian install aplikasinya lalu kalian aktifin pada cheat pada aplikasi modnya nya lalu selain itu kalian injek dan setelah itu kita akan mulai bermain guys Oke okay, langsung aja nggak usah lama-lama kita langsung menuju ke permainannya guys Oke okay, langsung aja kita langsung login guys Oke okay, di sini kita langsung loncat kita dari jendela guys Oke okay, di sini kita langsung mencari senjata guys Senjatanya pistol guys Oke okay, kita dapat item guys Dapat hula guys Oke okay, langsung aja kita langsung tembak guys Ada orang guys tembak de de de de Mari guys mantap guys Oke okay, langsung kita ambil guys atributnya guys Oke kita langsung menuju ke map yang sangat tengah-tengah guys. Oke kita cari guys musuh guys, ada musuh guys. Kita tembak guys, kita keker guys, kita majin guys. Tembak tembak, keker, dede dede dede dede, mati guys, mantep guys. Kita ambil guys atributnya guys. Oke guys langsung aja guys kita cari lagi guys. Kita menuju laut guys, kita menuhul laut guys taruh deh Oke okay guys di sini kita main beduran guys. Kita masuk guys ke dalam guys lalu kita luncurkan guys ke arah tiga pasat raja cellsnya guys. Kita langsung aja guys tembak guys. arah ke tengah tengah guys tembak keluar. Lalu kita main kipas kipasan guys disini ada guys, pemandangannya indah guys, kayak di puncak guys tembak lagi guys Duh. kita lihat pemandangan lagi guys oke okay guys, itu aja guys ya untuk singkat cheat pada show segmen versi batosai guys, oke okay, guys jangan lupa subscribe dan dukung siswa video, oke okay, guys, itu best. topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh